Ayo sampai lali ngopi hey, Assalamualaikum Masih bertemu lagi Dengan Krim Kali ini kita mau mengarit lagi guys Urip kok mau reban Reban kok ya apa cukup Urip sabentino kok Reban Nongkrong Reban Nongkrong mangan nelung tuwo opo ya izin Allah kudune ya izin awake dhewe wongre Allah akan indah pada waktunya yo tikuyu caci, cilik to yo yo dilakoni wae wayah ngaret-ngaret wayang nongkrong-nongkrong Murep kok akan indah pada waktunya. Ah jari sopo. Mau status ibu akan indah pada waktunya. Mau searc? Tidak koni mai penting. Singe aja Mau menghayal tok huh? akan indah pada waktunya. Jari sopo akan indah pada waktunya. Berdoa, perlu berdoa, perlu sing <Satuk tangan> penting dilakoni berdoa, berdoa, berdoa, akan indah pada waktunya wah sang ngobrol berdoa, ngarit berdoa, berdoa, berdoa, raket-raket dahulu Senep ya Embah, Jamben, ora reti. Wong kanan ya sawang sinawang. Ayo, Bro, ngarit. Flash go kita cari suka yang jadi. Cari, cari suket sing dati ngotiriti huh? kucari-cari suket dati go pakan sapi masih kucari dan kucari kucari ini tepon aja okay. Ini sapi ini bosen. Huh? Urap ya nak selingani bareng. Kudu nih. Oh. Uang menung sawah kadang milah enak. Milah sih enggak enak yo ya bosen. Jamnya sapi. wae aiku sapi ndak uang. Nyesain konon rasong ngomong. Jadi nih yo menengai. Tapi es ya sapi. Aduh, kepok kabeh bekes, guys sih? Keke. Seperti Cari neng dia Apa dia telah Apa Nah, tebon mahakah? Tapi bosan. Sapi ini si bosan orang wong nih. Ini teh kaya kayaknya. Anggulan mengisar warna ya ikuti terus perjalanan wong ngarit huh? ini raga ini ya rasa diikuti yang mau ngarit kok Bu ikuti indati kita guys Wah ya udah tinggi, marem mantap mantul. Ya naga nih wai, let's go ngaret. Cari-cari kongkot dapir, gopak dan sapi. karena sangat lakoni yang penting yang gerem lakoni konti ekos Hiluk ketul guys hari teh oh. panas. Wong iki kanane umur sikron nyawang aku enak padahal yo sawang sinawang. Wah oh, ya haret nyeret. Nah ya, nongkrong-nongkrong ny nongkrong, ya, ngopi-ngopi monol le lanjut see, bro buat lanjut bro kita tenggelam itu panasera panasera umum aku berarti bro. Oh ya, wis entuk langsung lanjut kita adai soalnya nek tak lesno HP ini raku wat guys, HP ini huh? jadul aku <laughs> tadi meledos, ngobong oke oh. okay, lanjut, adai mau sekiranya mau pek, mau hurung okay. adai enak kan, los rek kanet jadul soal karung maklum nek jadul makane kata loski. kundi kamera bos sama sama itu kok mantap bagus mau tadi Wow, Coba oh, banyak. soal berbahan karet jangan menyalahkan corona corona tidak salah paham salahkan sendiri anda sendiri kamu bekerja, bang burung untuk bos aduh ini pembeli yang luar kono pas yo lanjut soalnya ya mungkin cukup semeniwaih -se video ini ya soalnya habis oh. ini ora mod nanti ku takutah takutin ku meluber malah meledos aku tekol ya mungkin cukup semeniwaih video ini semoga bermanfaat nak bermanfaat jangan ditonton sambung lain waktu kalau ada waktu Matur suun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sun.